Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Pebranto MB Channel Pada video kali ini saya akan berbagi informasi Terkait uh, cara mendaftar seri belajar mandiri Calon Guru ASN P3K tahun 2021 tapi sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, silakan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tis-tis. Baik, yang pertama kita harus login dulu di SIM guru, PKB ya, SIM uh, PKB. Kita login di sini, Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu, setelah terbuka kita klik. Portal Layanan Program GTK Kemendikbud. Kita klik ini ya. Setelah terbuka Portal Layanan Program GTK Kemendikbud, di sini ada beberapa uh, fitur yang terbuka. Tapi Bapak Ibu sekalian masuk di Guru Belajar dan Berbagi ya. Kita masuk di portal guru belajar dan berbagi Ya kita tunggu dulu bapak ibu sekalian Di sini ada dua Ada ayo, ayo guru belajar dan kemudian ayo guru berbagi Kita klik ini ya Ayo guru belajar Ah di sini ada empat fitur yang tersedia Ya ada empat fitur yang tersedia yaitu Seri Pendidikan Keterampilan Hidup Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K Dan Seri Pendidikan Inklusif Dan Seri Asesmen kompetensi Menum Dan Bapak Ibu sekalian masuk di uh, Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K Ya, terus Kita Masuk di Seri Belajar Mandiri Calon Guru Penggerak Klik ini, nah, setelah terbuka, Bapak Ibu sekalian, kita masuk di sini. Mulai belajar, tunggu sebentar ya. Ini saya punya uh, akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya sudah mendaftar juga, dan... Kita tetap klik belajar mandiri calon guru SMP3K. Kita klik ini. Ya. Di sini sudah terbuka, Bapak Ibu sekalian. Untuk masuk belajar di komunitas ini, kita klik tautan fasilitas. Iya. Kemudian... Masukkan uh, SIM PKB kebetulan sudah otomatis. Nah, kita klik masuk. Ah, ini Bapak Ibu sekalian di ada pendaluan. Ini ada pendaluan kita harus selesaikan. Kemudian setelah kita selesaikan kita masuk sesuai bidang studi masing-masing. Kebetulan saya bahasa Inggris, saya klik bahasa Inggris. Ah, di sini ada modul pembelajarannya. Ada English for Public Information, English for Communication, English for Entertainment, English for Practical Use, English for Academic Contest. Nah, Bapak-Ibu sekalian harus menyelesaikan ini. Setelah itu, kita pindah di pedagogi. Nah, ini ya. ya kita tekan ini. Di sini ada juga beberapa uh, apa, materi yang perlu dipelajari. pertama, teori belajar. Yang kedua, karakter peserta didik. Yang ketiga, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Desain pembelajaran, dasar komunikasi, konsep penilaian dan pengembangan potensi peserta didik. Terakhir, refleksi pembelajaran. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.